Bismillahirrahmanirrahim surat surat sing mekah 88 atau 86. Nah. Bila quran Uta'i Allah, awoh te awoh ka alam ketak sing beresok 500 muradi klan kersani Allah 500 kelawan as kersani awoh 500 y klan kersani awoh 500 muradi klan kersane klan kersani awoh 500 y klan kersani awoh 500 y klan kersani awoh 500 y klan kersani awoh 500 y klan kersani awoh Qur'an y klan kersani Awis 500 y Qur'an kersani awoh kemuliaan. Wajawab gue helal kosamnyu tahi jabegilah kosam ma khufun tintuan E mal ambu tahi kesew tahi kara orang naut kejadian sing Orang naut tahi kenyataan singhar kiu kama komentar so boku makata So boka fir makam minta aduji lali hati sangking mawilang aneh di rok-rok standar ya wal Qur'an aneh cumi kur di kang dua ini kehormatan Untuk dua ini kemampuan rangma Ayat, Quran, rang. Syarofi, toh, Quran sing kosami Tapi demi Quran yang memberi penjelasan bahwa kenyataan yang sebenarnya bukan seperti yang mereka katakan. Ya yeah, kenyataan sebenarnya bukan yang seperti mereka Katakan bahwa Tuhan itu banyak Itu salah Balil ladina kafaru Balil utai wongpong kafaru kang kafiru Sobala dina minah lima katas yang bergudur Iku fi izzat ing dalam keampuan Hamiyat dan negasi gengsi Wata kabulian yang sombong Sombong ke gengsi imani sanging iman Wasikoh dengan anane wong kafiru Inggalem percekcokan khilaf Yang negasi nyulayani Wa adawah dengan musuhi Muswinin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al M.A.W. Sallallahu Alaihi Wasallam Kam ahlakna Kam birang-birang kasiran nge birang pirang ahlakna rusak ingin selingkoh Bihimsa ingin selingkoh Mekah Yang nyinkoh, rusak ingin kornin sangkim purun apa e, umat dan nge umat minab umami Saing berapa umat Al-Mahadiyah di Kangus Kelimat mongko daumongkopa dabungok-bungok sopa Kullu kornin khina nuzulil azad Dinalikane turun esik sobi Wala tahina manasin Wala talan uraunoko mongso Iku manasin Ku mongso sing iso nyelametno. Ele uraunoko al-khidu mongso Iku khina firorin Iku mongso sing iso melayu Songkohatat Khina firorin Iku mongso sing iso lumaku Songkohatat Wattaru teta iku za'ita Tuni ku Wal jumlah tuti jumlah iku halun ketika halun fa'ilin atau sange fa'ilin la'fad na'tuh Eh istaghothu dikasi podo jalur tulung soko pungku akhir awal halu khaliwati kenyataan iku anda usaha temukan lama rupa Iku ra'una benar iku ma'ujud wala manjalan orana benar selamat iku ma'ujud Wa makta berolahan ora gelem angen-angen di simpan kejadian iki soko kufaru margata soko kafirmu Iku khina parut fa'ilin toh Oke, sampe Fak apa Kufar? Oke, Fak mau nih, dan kulon itu Walai sahurana pahalu, hiru mongseru kina firorin untuk iku mongseru Melayu nah, leres Fak nih ya, naon tenangca singkof bentos nama Fak, diatus mana kubah pertama Wa'aji bulan kodo, gawak sopa Kufar Anja angin tolteko bungin kufarso bongun tiru, sepong sengai kei keringatan min santim kategori bongate. Rasulin rosko taterang wofir terang Rosulin wofir gengalir. Rosulin wofir gengalir. Rosulin wofir gengalir. Rosulin wofir gengalir. Roslin paham, gengalir. Roslin wofir gengalir. Roslin wofir gengalir. Roslin Ya gengalir. Roslin wofir gengalir. Roslin tapi ngarep yang separuh separuh itu ya kok ya orang misalnya orang kalimat ini bener tak ya Zahid itu mu'min ya Zahid itu mu'min terus hidup di komunitas wong kafir ya hidup di komunitas terus yang wong kafir ya tangganya, ya dulure, ya habitatnya terus kayak begini zaitu itu bagian dari mereka hmm. itu sah enggak <laughs> jawabnya <laughs> sah sah sah min haisu Nasa atau komunitas atau kam, kampung Pak Senawi Banten itu bagian dari wong Banten ya kan sama-sama wong Banten Tapi kan Senawi kan wong Alim Wong Alim itu Biar melepok woi wong Alim lah Baca ini ini Wa'ajibu anja rummung birumin rumm Wajibu Wa langga wosok wosok Kafir Mekah Anca yang tata kau maka sok omong bironong kei peringatan. Seng minhum jenis, mas jenis penduduk Cuma cemana ni wawas kenak perino. Anggur yewenang anak kau, anggur yewenang anak Seng minhum, songkong jenis perkantuk. namanya Oh, maksudmu itu ekstrim, gak ekstrem moderat, ya santai, masalah, gini, mereka yang kafir itu kagum dengan ajaran Tauhe. padahal pengajarnya adalah bagian dari mereka <tuh> <tuh> oh penduduk itu, nah, iya, mereka terheran-heran dengan rasul yang mengajar. Tauhe. padahal rasul itu bagian dari, tapi <tuh> bagian dengan makna sah kampung. Orang bagian sanggokan, pintar okay. ya? Alhamdulillah, sejauh islam abis. Atau nunggu habis di order dulu ya. Lalu aku pakai diri saya amin ya, itu aku seneng ya, faham. Dibanggu pakai diri saya amin ya. Sici ya, diwet aku mesti ntar. Tapi aku paham, aku ajar ya. Terus tuh, tanya-tanya, kasus-tanya, Rabi sendiri, dong. Gak mau puas. <laughs>